Dan ayam warna-warni teman-teman Let's go kita cari hewan Wow Lihat teman-teman Kakak menemukan ayam warna-warni Warna hijau Ayo cari yang lainnya teman-teman Widih Lihat ada yang warna merah dan kuning Mari kita tangkap Sepertinya dia sedang bermain teman-teman Ayo kita tangkap Bawa pulang lalu dirawat ya teman-teman Agar bisa hidup hingga besar Mantul Ayo cari yang lainnya Wadidaw Lihat teman-teman Ada kuda warna-warni Mantul sekali ya teman-teman Widih Warnanya keren Mari kita ambil Ada kuda merah Kuda kuning Kuda biru Lalu kuda hijau ya teman-teman Mantul, cari lagi yuk. Wow, ternyata ini ada kelinci. Mantap sekali teman-teman. Kelinci besar. Mantul, ayo cari yang lain. Widih, ada tumpukan daun. Mari kita bongkar teman-teman. Kita lihat di dalamnya. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Wow, Ternyata ada bebek dan ayam warna-warni teman-teman Lihat dia terjebak di lubang Mari kita tangkap Kita selamatkan Ini ada bebek Wow Kita ambil teman-teman Ayam warna-warni hijau Widih ini ada yang warna merah Mantul sekali Ini ada bebek ya teman-teman Widih keren Wow teman-teman, ini ada yang warna kuning Mantul, kita ambil teman-teman Wow, mantap sekali Ayam warna-warni Mantul Wow, banyak sekali teman-teman Ayo kita cari yang lain ya Hewan warna-warni juga Wow, kita buka dulu ya teman-teman Wow, ternyata di sini ada banyak sapi warna-warni. Lihat, sapi besar warna-warni ini ada warna hijau mantul, juga ada yang warna kuning, teman-teman. Wow, ada yang warna merah mantap, ada yang warna merah dan biru. Mantul sekali teman-teman. Juga ini yang warna hitam putih. Keren. Lalu dan yang terakhir, sapi biru. Mantul.